Kalau aku di sini lampu ini. Pan apa gitu aku? Tn kan nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Tidak ya. ya. Adakah gue lagi nonton, lo ngapain nonton? Terus bibirnya kenapa merah gak? Mungkin bibir gue warna hitam gitu kan Pilih puan, kak Bahaya mixunya satu, aku jual mixu Aku jual sama cantik dan imur Kenapa? Enggak dan apa-apa sih I know, I Dan minum Hai aku di sini lagi gabut JBA B, -B salah gimana cara komen pakai gift? Gak bisa karena gue lagi nggak ada star. Jadi gue nggak bisa nggak bisa pakai gift sekarang lu juga nggak Lu lo, lo gak nanya lah Yunus. ini ya, otak. Malam minggu guys. Malam minggu ke mana? Ke di danau. Ini buat sembuhin patch aja sebenarnya sih. Kalau patch gua udah sembuh ya oke okay lah. Buat good banget malah. Bukan good lagi good. Udah ketawa gitu kan. Aku di mana aku enggak nanya, babi. Lo mau di sungai pun gak nanya Oh ya gue nanya ya tadi Lai nah, tahun berapa kak? Aku 96 Nggak lah ngapain Sawer lah Halo hai mawra Aku mencintaimu mo, ya Aku mohon please Tadi oke okay. Telek jaran Telek apa telek? Okay, hai sarang, dong enggak mau nggak sawer Anjir salah nyolot emang. Gue emang kalau salah aja harus nyolot. Gue harus nyolot kalau salah Kenalin nah, dong, boleh nggak? Nggak boleh. Hai hai. Melerai punya suami deh nggak, orang mana orang Zimbabwe. Jurus lagi ada tamu bulanan nih, eh, kok tahu sih kamu? Hai hai, kamu nggak tahu aku lagi ada halangan? Tuh kalau gini banyak light begini lah. Iya ada lagu. Masuk lah enggak panas bajunya enggak yang panas hati gue eh ada lagu guys kena takut kena copyright aku takut kena copyright aku tuh pengen ngapain gitu pengen apa ya tapi nggak pengen gitu ngerti gak what I mean Celok. aku di cinere kayak high Sensitive gulis coba ada yang tahu nggak aku harus ngapain aku mau ntar mau live ml sinar malam ya hujan kan pengaruh hujan apakah dasar good nanti malam aku level ml terlihat bye harus mandi malu Center kan malem lah gue juga lobet